Hai hai hai. Dua ekor anak harimau Sumatera yang lahir di Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan atau TMSBK Bukit Tinggi Sumatera Barat beberapa bulan lalu ternyata sudah mati. Hal ini telah membuat heboh kota wisata itu karena kematian satwa langka itu terkesan ditutup-tutupi. Kira-kira kenapa ya? Terungkap kematian dua anak harimau itu setelah ada kecurigaan pengunjung yang tidak melihat lagi sepasang anak harimau itu di TMSBK Kematian anak harimau itu terkesan ditutup-tutupi, sehingga memunculkan kecurigaan dari berbagai pihak. Kepala TMSBK yang coba dikonfirmasi media bungkam dan tak bisa dihubungi, begitupun dengan pawang harimau di TMSBK, juga menolak memberikan keterangan karena merasa tidak berwenang. Kepala BKSDA Provinsi Sumatera Barat membenarkan kedua anak harimau itu sudah mati. Ia mendapatkan laporan kedua anak harimau itu sekitar 12 Juli lalu. Menurut hasil pemeriksaan sementara, penyebab kematian harimau itu karena pembengkakan di paru-paru seperti harimau yang mati sebelumnya. Pihaknya juga sudah meminta dokter hewan mengecek penyebab kematian kedua anak harimau itu. Dokter tersebut mengatakan, kematian harimau itu karena ada faktor genetik. Kalau masalah genetik tentu kita tidak dapat berbuat banyak. Kami khawatir kalau ada anak harimau lahir lagi, bisa mengalami nasib yang sama ujar Kepala BKSDA Provinsi Sumatera Barat eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya terkait adanya isu kedua anak harimau itu ditendang oleh oknum petugas pihaknya mengaku belum mendapatkan informasi itu. Bahkan pihaknya berencana akan datang langsung ke Bukit Tinggi untuk mencek dan mengambil hasil otopsinya. Sementara itu, Wali Kota Haji Ramlan Nur Matias juga gerah dan meminta laporan tertulis dari Kepala TMSBK dan dokter Hewan yang menangani kedua satwa tersebut. Dijelaskannya, kedua anak harimau itu sebelumnya telah dilaporkan kepada dirinya sakit, bahkan sudah menjalani perawatan di Padang. Informasi awal penyakit yang diderita anak harimau itu karena masalah genetik pada darah, namun sayangnya itu informasi lisan. Kita ingin laporan itu secara tertulis mulai dari awal sakitnya kedua anak harimau itu, diagnosa sakitnya harimau itu, kemudian penanganan yang dilakukan, semua kita minta secara tertulis, ujar Ramlan. Terkait adanya isu harimau itu mati akibat ada unsur kekerasan dari oknum petugas, Ramlan juga belum mengetahuinya. Jika benar adanya unsur kekerasan terhadap binatang yang dilindungi itu, pasti akan ditindak. Kematian harimau Sumatera tersebut sangat disayangkan, karena sejak kelahirannya telah menjadi daya tarik atau maskot baru di TMSBK. Jika kejadian seperti ini terus berulang, bisa dipastikan bahwa dalam 50 tahun mendatang, keberadaan satwa berloreng ini akan punah sepenuhnya. Harimau Sumatera sendiri adalah salah satu subspesies harimau, yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Diketahui terdapat penurunan populasi harimau Sumatera sebanyak 70% dalam seperempat abad terakhir. Pada tahun 2007, diperkirakan hanya tersisa 192 ekor harimau Sumatera di Provinsi Riau. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian?